ibu yang kami muliakan setelah kita menyaksikan dan mendengarkan barusan ada sepuluh tanda besar kiamat tujuhnya orang islam akan menyaksikan kejadiannya tiganya orang islam dan orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kejadian tersebut nah kata rasulullah s.a.w umatku di muka bumi akan menjalani lima fase sejarah sejak aku diutus sebagai nabi dan rasul sampai kepada wafatnya seluruh umatku di muka bumi ada lima fase yang akan dilalui oleh umatnya, ya. Sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul, berarti ini star ini star sampai umatku wafat serentak, berarti ini finish. Ya, finishnya adalah pada tanda besar kiamat yang ketujuh, kan? Umatku akan menjalani lima fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh sang nabi. Dan fase ini pasti berakhir kata Rasulullah Jadi fase pertama Langsung Nabi Muhammad yang memimpin Umat Islam Fase ini pasti berakhir Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama Lalu masuk fase kedua Pada fase kedua Umat saya dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas Dan mulia Yang menghidupkan konsep Kenabian fase ini pun pasti berakhir fase khilafah ini di hadis yang lain Nabi mengatakan berlangsung selama 30 tahun ternyata benar wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir fase yang kedua ini berakhir lalu Nabi mengatakan umat saya masuk pada fase yang ketiga pada fase yang ketiga ini Rasul mengatakan mereka akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, gelarnya. Tetapi, sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jika dia, sang khalifah meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini bukan sistem kerajaan namanya itu. Ya. Fase ini ternyata diisi oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Othmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Benar Pak. Sepakat ahli sejarah mengatakan fase ini telah berakhir dalam kejadian tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Apa yang terjadi pada fase ini penutupan ini? Runtuhnya khilafah Islamiah al-Usmani, Usmanya di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha. Jangan atatur pak. Kalau atatur itu adalah gelar kehormatan dari bahasa Turki untuk pahlawan besar, pahlawan agung. Itu penghancur khilafah itu apa pahlawan besar dia. Makanya sudahlah Mustafa Kemal Pasha Al-Malun cocok ya. Baik kaum muslimin, fase ketiga telah selesai. Kita sekarang sedang ada di fase keempat. Dan fase ini tidak lama. Baik, saya akan mengambil spes yang cukup lebar dan panjang sebab apa kita akan banyak menguraikan perkara-perkara yang terjadi pada fase kita ini lihat ya. pada fase keempat ternyata di penghujungnya disinilah urut-urutan tanda besar kiamat yang pertama kedua ketiga keempat terjadi fase di mana kita hidup sekarang dan fase ini tidak lama oke okay. kaum muslimin yang kami muliakan ini fase keempat. Nabi mengistilahkan fase ini dengan sebutan fase kediktatoran. Ciri khas fase ini adalah umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Jadi ISIS yang ada di Irak mengumumkan sebagai khalifah Islamiyah tidak pada tempatnya. Inilah fase keempat tidak ada khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ada pada fase kelima. Yaitu fase masa-masa aman. Nah, ya. Fase masa-masa aman. Ini baru khilafah Islamiyah. Sekarang belum. Sekaranglah fase-fase fitnah. di mana umat Islam jadi pecundang. Islam diserang siang dan malam. Dilumpuh dilebahkan. Dan berislam pada masa ini sangatlah berat. Kaum muslimin yang kami muliakan. Pada fase ini sekali lagi. Kita akan menemukan empat tanda besar kiamat. Oke, okay? nah saya beritahukan kepada bapak ibu, ini adalah fase yang kelima fase khilafah kembali membungkus bumi. CIA Amerika Serikat, ibu tahu CIA siapa bu? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times mereka mengumumkan bahwa sesungguhnya menurut prediksi mereka dunia akan kembali digenggam dan dipimpin kembali oleh khilafah Islamnya. Dan starnya kata mereka ya 2020 Start dunia ini kembali dipimpin oleh Khilafah Islamnya Kata siapa? CIA Amerika Serikat KGB Rusia lain lagi Intelijen Rusia Mereka mengatakan Puncak jaya-jayanya khilafah Islamnya ini adalah pada tahun 2025 Pada tahun 2000 Ini puncak jaya-jayanya kalau C.I.A. mengatakan starnya 2020 Sementara Nabi mengatakan Paling lama fase ini adalah 9 tahun Cocok nggak? Cocok nggak? Maaf ya Pak Apapun pernyataan orang kafir Tidak boleh kita jadikan keyakinan Tapi sekedar tahu boleh Hanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 Tentang khilafah ini akan kembali wujud Cukuplah ayat ini yang kita imani Ya kemudian urut-urutan fase yang lima ini dan kedepannya adalah ini, ini juga kita imani tentang tepatnya tanggal dan tahun kita tidak boleh mempercayai, setuju? oke okay. namun mereka tentu berbicara dengan disiplin ilmu yang mereka miliki dengan analisa mereka yang juga tidak main-main tentunya oke, okay. bapak ibu rasulullah menyebutkan dari sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai umat Islam serentak wafat di muka bumi ini Rasul menyebutkan Allah membagi masa untuk umatku di bumi ini hanya satu hari saja di sisi Allah ayo satu hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia seribu tahun lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi berarti berapa 1.500 para ulama mendengarkan hadis ini mereka menyatakan tidak akan penuh 1.500 tapi lebih dari 1.400 tahun dan tidak akan full sampai 1.500 tahun hitungan hijriyah hitungan hijriyah oke okay. sekarang yuk kita menghitung dan kita ambil full sajadah dulu kita ambil 1500 full sekarang kita edit tahu hijriah udah berapa 1437 37 Kamu muslimin 1437 hijriah loh. hijriah artinya setelah nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan iya kan menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Artinya ada 13 tahun di sini yang belum dimasukkan hitungan. Tambahkan 1450. Ya, 1450 yang sudah berjalan umur umat Islam di bumi ini. Kalau kita hitung full saja 1500 maknanya tersisa di hadapan kita untuk orang Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi. Hadis ini dilakukan oleh Abu Daud dan status hadis ini do'if. Bahkan ada yang do'if jiddan. Tapi karena turuknya sangat banyak, jalur hadis ini sangat banyak, hadis ini naik statusnya kepada Hasan Lighairih. Ya dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah dan tidak dibina di atasnya akidah tapi boleh untuk diketahui jika ini benar maknanya betapa dekat masa kita tersisa di bumi ini wahai umat islam maka bukanlah bumi ini yang pantas untuk kita gila-gilai bukanlah dunia ini yang pantas membuat kita silau bukanlah untuk dunia ini kita hidup kita akan meninggalkannya Atau dia akan memaksa kita harus meninggalkannya Sangat dekat sekali waktu kita